Dengan melakukan afirmasi membuat Anda akan merasa lebih percaya diri dan lebih bahagia. Lalu, kalimat afirmasi seperti apa yang bisa kita katakan kepada diri kita setiap hari? Berikut kalimat afirmasi yang bisa kita ucapkan. 1. Saya layak untuk bahagia. 2. Saya mempunyai tubuh yang sehat dan energi yang melimpah. 3. Saya mencintai diri saya sepenuhnya. 4. Sukses adalah hak saya 5. Saya bisa melakukan hal besar 6. Saya percaya pada pengetahuan saya Berusahalah untuk bisa melakukannya setiap hari, maka kesuksesan akan datang pada kamu Terima kasih admin ucapkan, mari kita bersama menuju hidup bahagia. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.